Selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya support energi kepada zodiak yang ketiga dan selanjutnya support energi kepada zodiak yang keempat yang akan sukses di bulan Februari tahun 2021. Dan jika kartu support energi sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat ramalan zodiak yang akan sukses di bulan Februari tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Ace of Cup. Untuk zodiak yang pertama yang akan sukses di bulan Februari tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Aquarius. Di sini digambarkan kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2021 adalah di dalam kategori hubungan asmara. Di sini ada dua prediksi. Yang pertama, kepada Aquarius yang single, ia akan sukses dan berhasil mendapatkan pujaan hati, ataupun mendapatkan jodoh di bulan Februari tahun 2021. Dan jika kepada Aquarius yang sudah berpasangan, seorang Aquarius akan mendapatkan sebuah keturunan, ataupun ia akan sukses membahagiakan keluarga serta pasangannya di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan jika Aquarius yang single, ia akan mendapatkan pujian hati ataupun pasangan di bulan Februari tahun 2021 yang dimana disimbolkan dengan Queen of One. Dan jika seorang Aquarius yang sudah berpasangan, ia akan mendapatkan keturunan ataupun sukses dan berhasil membahagiakan sebuah keluarga seorang pasangan di bulan Februari tahun 2021. Dan tukar untuk kartu kesimpulannya adalah... The magician. Secara umum, the magician itu diartikan mahir dalam segala hal, mahir mengerjakan segala hal, dan mahir mewujudkan semua yang ia impikan dan bisa mewujudkan semua yang ia impikan dan yang ia inginkan. Dan jika kartu the magician kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Aquarius merupakan sosok seseorang yang sukses dalam kategori hubungan asmara atas usahanya yang dimana di sini bisa membahagiakan sebuah keluarga, pasangan dan mendapatkan pasangan di bulan Februari tahun 2021 kepada seorang Aquarius yang sedang single. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Nine of Swords ataupun 9 pedang. Untuk zodiak yang kedua yang akan sukses di bulan Februari tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Libra. Di sini digambarkan seorang Libra akan mendapatkan kesuksesan di dalam kategori kesehatan. Di sini digambarkan bahwasanya sebelumnya seorang Libra merupakan sosok seseorang yang susah tidur di malam hari, dan apabila sudah tertidur dan ia akan terbangun dan tidak akan bisa tidur lagi ataupun istirahat di malam hari, itu semua dikarenakan seorang Libra mendapatkan beban pikiran yang sangat berat di bulan sebelumnya. Namun, di bulan Februari ini, seorang Libra berhasil bangkit dan sukses mendapatkan ketenangan diri, ketenangan hidup yang dimana disini didukung oleh seseorang yang sangat berarti dan seseorang yang sangat berpengaruh kepada seorang libra sendiri dan untuk support energinya adalah Kenaik of one secara umum Kenaik of one ini diliartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun yang sudah dewasa dan disini menggambarkan seorang liberal sukses dan berhasil menata kembali kesehatannya di bulan Februari tahun 2021 yang dimana sini sebelumnya seorang liberal mendapatkan beban pikiran namun, di sini seorang pasangan, orang terdekat, serta sahabat seorang Libra akan memberikan support dan masukan kepada seorang Libra, sehingga di bulan Februari seorang Libra berhasil bangkit dan move serta mendapatkan ketenangan diri dan ketenangan pikiran. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan Zulek yang kedua, di sini menggambarkan seorang Libra mampu menahan diri, mampu menjalani, dan mampu mendapatkan kesuksesan di dalam. Menata kembali kesehatannya agar lebih bagus di bulan Februari tahun 2021 dengan dukungan dari orang-orang terdekat pasangan serta rekan-rekan di -rekan, libra sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah second of pentacle ataupun tujuh koin. Untuk zodiak yang ketiga yang sukses di bulan Februari tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Leo. Di sini digambarkan seorang Leo sukses dan berhasil mendapatkan Peningkatan keuangan di bulan Februari tahun 2021 dan di sini bisa disimpulkan bahwasanya seorang Leo sukses di dalam kategori keuangan. Di sini juga digambarkan seorang Leo berhasil mengambil satu peluang yang dimana peluang tersebut merupakan satu bentuk usaha untuk meningkatkan keuangan serta kehidupan di bulan Februari tahun 2021. Di sini dikarenakan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang gigih dan disiplin di dalam bekerja. Sehingga di bulan Februari, kesuksesan ia akan dapatkan di dalam kategori keuangan berkat dari satu usaha yang ia jalani dan ia tekuni. Dan di sini akan berdampak positif kepada kehidupan seorang Leo di bulan Februari tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah. King of Pentacle Secara umumnya, King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Dan di dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Leo sukses dalam kategori menata kembali keuangan dan mendapatkan peningkatan keuangan di bulan Februari tahun 2021 atas satu peluang usaha yang ia jalani, yang dimana usaha tersebut diberikan masukan oleh seseorang yang sangat berarti, seseorang yang dekat dengan Leo ataupun orang tua Leo sendiri. Dan jika kartu demensia kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini, menggambarkan... Sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang mampu melihat peluang dan mampu menjalani sebuah usaha dengan tekun Yang akan berdampak positif serta mendapatkan keuangan yang meningkat atas dorongan dan dukungan serta doa dari orang tua Leo sendiri Dan untuk zodiak yang keempat adalah Ace of One Untuk zodiak yang keempat yang akan sukses di bulan Februari tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Capricorn di sini digambarkan seorang Capricorn akan mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan di bulan Februari tahun 2021 di dalam kategori usaha dan karir. Di sini digambarkan seorang Capricorn akan memulai sebuah karir, sebuah usaha, sebuah pekerjaan yang dimana tujuannya untuk mendapatkan peningkatan keuangan serta kehidupan. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang Capricorn akan membuka sebuah usaha sampingan, usaha cabang, ataupun usaha pendukung yang dimana tujuannya untuk mendapatkan peningkatan kehidupan dan keuangan di bulan Februari tahun 2021 dan di disini digambarkan semua usaha yang dilakukan seorang Capricorn akan berdampak positif serta membuahkan hasil yang maksimal kepada seorang Capricorn di bulan Februari tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Swords Secara umumnya King Oxford itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa, dan di dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari Capricorn sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Capricorn membuka usaha yang baru, pekerjaan yang baru ataupun yang bisa dikategorikan usaha sampingan, yang dimana di sini didukung dan didoakan oleh seorang orang tua Capricorn, sahabat, serta rekan Capricorn sendiri. Dan jika kartu The Magician kita gabungkan dengan zodiac yang keempat di sini menggambarkan. Orang Capricorn akan sukses dan berhasil di dalam kategori karier dan pekerjaan yang dimana di sini didukung serta didoakan dan diberikan masukan oleh orang tua Capricorn serta orang-orang terdekat Capricorn sendiri yang akan berdampak positif kepada keuangan dan kehidupannya dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya zodiak yang akan sukses di bulan Februari tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Aquarius yang kedua zodiak Libra.